Baiklah para sahabat-sahabat, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Kita tentunya bahagia sekali para sahabat ya Dengan penampilan idola kesayangan Lesti Kejora di acara Akikah Bang El ya, Masya Allah penampilannya itu loh, Masya Allah banget ya <tik> Cantik banget para ya, dedek Lesti, bunda Lesti saat tentunya di acara Aki Kabang L banyak sekali menuai banyak ujian yang diberikan Tentu dari orang-orang yang sayang kepada idola kesayangan kita ini Coba lihat aja di kolom komentar dari akun Instagram Faulina Astar mengatakan di kolom komentar, masya Allah, bundanya abang El cantik banget, katanya tuh percaya ya? Komentar lain diberikan dari akun Arisko Lesti Arisko Lovers, bundanya abang El cantik ah masih katanya tuh masya Allah banget ya? Pujian pun banyak diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram. Ella Hattaj mengatakan Masya Allah dede hamil aja perutnya gede pas sudah lahirin badannya ramping bener Sehat-sehat Bunda Abang El, sehat kalian bertiga pokoknya Mbah Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu banyak doa dukungan dari orang-orang yang tulus mencintai idola kita Lesti dan Rizky Bilar Dan selanjutnya para sahabat kita lihat juga ini ada momen spesial ketika di Akikah Persahabat ya prosesi menggendong bayi berkeliling tujuh kali. Nih Persahabat ya ini momen ketika tidak lesti kakak bilar menggendong bayi menggendong baby L ini berkeliling sebanyak tujuh kali Persahabat ya Masya Allah perhatikan kekiutan keromantisan yang selalu disuguhkan oleh idola kesayangan kita persahabatnya Masya Allah paket komplit pokoknya mah. Masya Allah luar biasa tak henti-hentinya kita mengucapkan kalimat masyaallah dan tentu doa kepada idola kesayangan kita ini luar biasa mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang jahat dan tentu untuk rumah tangga mereka diberikan kebahagiaan dan langgeng Amin Berikutnya perhatikan juga persahabatan undangan spesial dari Adli Virus. Ini undangan kemarin persahabat ya Adli Virus, mengunggah sebuah postingan foto kebersamaannya dengan Leslar. Ini saat berkunjung, jengukin Abang El. Wah, wow, Masya Allah banget juga. Abang El akhirnya dijumpikan oleh Adli Virus dan keluarga. Ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Adli Virus. Semoga Baby El selalu diberikan keberkahan. Kesuksesan dan kesehatan berbakti kepada orang tua, keluarga, bangsa, dan negara. Amin, ya Rob! Wow, luar biasa banget ya doa yang dipancatkan, yang diberikan untuk Abang El. Mudah-mudahan doa baik dari Agli Virus diijabah. Mudah Mudah-mudahan Abang El menjadi kebanggaan kita semua. Amin. Dan ada ucapan juga nih dari sahabat Leslar untuk Bang Adli Fayyruz dari akun Leslar Amin, masya Allah terima kasih abang dan keluarga Udah mau silaturahmi ke rumahnya abang L Sehat selalu buat keluarga Bang Adli Fayyruz wow, Masya Allah ya Dan kita lihat juga ke unggahan berikutnya Ini ada momen spesial, sahabat ya, ketika semalam sesudah acara akikah Perhatikan Putri aja sampai gemas persahabat ya. Putri sampai ingin cium Baby L ya, aduh gemes banget tuh Baby L, ekspresinya luar biasa cute dan sangat ganteng pastinya. Masya Allah mudah-mudahan selalu sehat bahagia untuk abang L dan selalu banyak doa-doa baik juga diberikan dari orang-orang yang tulus dan tentunya orang-orang baik yang selalu mensupport idola kesayangan kita dan keluarga besar. Selanjutnya juga kita lihat ada momen spesial Wawancara Ibu Harsiwi Amas setelah acara Akika Ibu Harsiwi tentunya memberikan doa dan harapannya persahabatnya Untuk keluarga kecil Leslar Ini harapan yang tentu disampaikan oleh Ibu Harsiwi Kepada Rizky Billar maupun Leslie Kejora Mudah-mudahan kakak dan dedek Lesi Kejora Ini menjadi orang yang tentu bertanggung jawab untuk bisa membimbing, menuntun, mengajarkan Abang L bersahabat ya Masya Allah doa dan harapannya sangat mulia banget Mudah-mudahan idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Gilan ini Bisa tentu menjadi panutan, menjadi contoh baik dan menjadi inspirasi bersahabat ya Untuk Abang L dan untuk kita semua jadi kita lihat juga para sahabat ada sebuah unggahan spesial juga yang kita dapatkan. Ini masya Allah banget nih dari L2w.id. Dua jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto kakak dan dede elastik kejora saat menggendong abang L dan ada sebuah kalimat lirik lagu dari Lentera. Tak akan kubiarkan kegagalan menyelimutimu, kegelapan mendampingimu, akulah Lentera di hidupmu. Wow, masya Allah banget ya. Alhamdulillah tentunya Lestina Rizky Bilar mendapatkan kebahagiaan seorang anak yang lucu, gemes, dan membahagiakan serta membanggakan. Masih baik saja, sudah trending dan viral, dan membawa berkah untuk keluarga. Amin. Dan kita lihat juga ke info selanjutnya, persahabat. Jangan sampai lupa saksikan acara PEL Poles. Oke, poin Lesti eksklusif di video hari Senin, hari ini persahabat ya, jangan sampai lupa jam 5 sore tayang Poles, itu setiap hari Senin dan Kamis, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai lupa juga untuk selalu mendukung acara-acara idola kesayangan kita, dan kita masih menunggu kejutan kabar baik dan kabar terbaru selanjutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya.